video kali ini saya akan meng-updatekan hmm, gak tau lah proyek apa sih nah ini sih. di hari Senin tanggal 20 Desember 2021 nah ini ah, excavatornya sedang membersihkan area sini nah, area sini nanti dibersihkan kita apa apa kita coba saya ya Nah, tuh, pasirnya dibersihkan. Tuh, diratakan, maksudnya, dan ini ah oh, hujan. Ini sayangnya, nah, tuh, diratakan. ini membuat tanaman jalur. Makanya diratakan sini. Coba saya mendekat sedikit. Oh, itu kan Sudah makin beres nih. Nih. Nah, nih mundur. Oh kayak ben, anu kuatin itu loh Nah jadi beda terus buat ngeratain Coba saya kesana oh, Seperti itu ini mungkin akan saya tayangkan pada tanggal 25 paling. Apa, enggak tahu. 25 ya 27 lah. Nah, 29 lah. Pada tanggal 29-nya ada video khusus. Oh yang kayak yang anu ya, video khusus tanggal 25 sama 29 kayak saya nunggu KLB tapi karena masih lama ya sudah datang ini sudah siapa tambah konten lah waduh hujannya makin deras di belakang saya juga ada anu apa ya? Proyek kettle-kettlean gitu lah kayak, nah, Apa ya? Jadi bantalan mungkin ya. Oke, saya lihat yang di belakang. Nah, itu. Bantalan itu yang menuju ke dari peran selatan menuju ke uh, kayaknya masih ganti sih, kan kayaknya. Saya fokus ke sini saja kayaknya ini lebih menarik loh ratai ya di. Terus yang dong. juga ada apa, bangunan? Nah, kemauan ini, ini proyek juga lah, proyek kecil-kecilan, dan kayaknya mau pindah Kalau sama nggak tiga jutaan talas, saya juga dari ini. Ini saya naik, nah itu disana. Nah, disana itu kayaknya proyek. Nah. man semakin sibuk ya tampaknya bisa jadi stasiun sentral di Jawa Tengah loh. Dan itu di, uh, di yang jalur mengarah ke Teprong selebon itu juga ada proyek juga di sana. Tuh saya sempat juga Nah, pokoknya di sana juga. Tuh, di sana ada proyek juga. Dan rumah-rumah -rumah di dalam Ketiga kabupaten ini diratakan semua. salah sih yang akan lewat eh, apa ya kesat cakat. apa Oke, coba ini saya rekam dulu nah ini videonya saya lanjutkan itu tadi apa ya, melintas JPL 116 Solo Balapan oh, ini ekskapatannya kembali bekerja lagi jadi misalnya ada kereta yang akan lewat ekskapatannya berhenti dulu kalau sudah lewat baru nanti operasi lagi okay. Cepat enggak tuh ngerapain ini? Udah nyampe 15 menit rata. Terus aku pakai agile, setahun. besar terbiara air teman-teman gini dulu video apa ya untuk video melihat proyek paniknya jelas di area ketiga pembalik Solo Bapang ini kalau misalnya ada info ini proyek apa itu nanti saya cantumin di kolom deskripsi. jangan lupa like komen share dan subscribe dan nantikan video saya yang selanjutnya Mantap!